Halo sobat semua. Sekarang, oh, oh, saya mau sharing nih kenapa saya pilih daerah Parung Panjang sebagai tempat saya tinggal dan beraktivitas. Yuk, kita mulai. Alasan yang pertama adalah lokasi. Oke, jadi secara geografis, Parung Panjang itu berada di tepi perbatasan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor, nah, Parung Panjang itu masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi, disebutnya bukan di daerah pinggir Jakarta lagi ya, tapi pinggir Tangerang. Eh, <laughs> tapi jangan salah, walaupun masuk Kabupaten Bogor, Desa Parung Panjang itu bukanlah daerah pelosok pedesaan yang identik dengan Jalan Lengang ataupun ramainya pedagang bensin botolan. Justru sebaliknya, daerah ini merupakan kota mandiri yang sedang berkembang. Banget! Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Akses Stasiun KRL Parung Panjang Yes, ini merupakan alasan utama kenapa saya anggap Parung Panjang itu lokasi yang tepat. Menurut saya, kereta itu adalah transportasi yang paling efektif dan paling bisa diandalkan. Murah Cek Anti macet Cek, nyaman, cek. Dan berhubung saya juga belum punya mobil, <laughs> wah udah dah, naik kereta buat perjalanan pulang pergi ngantor, itu udah nggak ada debat lagi. Apalagi dari stasiun ke perumahan, itu cuma butuh 5 menit aja, bisa naik sepeda, ataupun yang mau naik motor, di stasiun parung panjang juga banyak tersedia penitipan kendaraan roda 2 ini. Kenapa ke kantor nggak naik motor aja, Mas? Sebelum saya jawab, mari kita saksikan cuplikan video berikut. <tuk> truk everywhere! Naik motor lewat jalan raya parung panjang itu lumayan menantang, Sob. Menantang truk segede transformer, sumpah! Dan itu debu pasirnya, kalau mau dikumpulin, bisa buat bangun candi. <laughs> Terus, gimana kalau naik mobil pribadi? Apakah jalanannya enak? Ya, yang pasti lebih enak kalau naik mobil. Tapi, ujiannya kalau naik mobil itu hanya kesabaran. Kesabaran menatap pantat truk sepanjang jalan raya parung panjang. Tapi khusus bagi pribadi yang kurang bersabar, dan mau main kucing-kucingan alias nyelap-nyelip, waspadalah dengan jalanan berlubang hmm. yang bisa berakibat fatal kalau dihantam <laughs> tapi... kekhawatiran menghantam lubang dan kucing-kucingan sama transformer itu nggak akan lama lagi karena sekarang ini lagi dibangun akses tol Serpong Bala Raja Sob iya sekarang which is, itu ngelewatin daerah Legok yang which is, disitu nanti akan ada pintu tolnya which is, dari pintu tol ke parung panjang itu cuma butuh 10 menit, sob. Gila, kurang apa lagi, coba. Itulah kenapa saya bilang daerah parung panjang itu prospek kedepannya bagus banget. Deket sama kawasan BSD juga. Terus kalau mau ke ibu kota, gak pake repot. Bisa naik kereta atau naik tol. Like gak? Harga nggak bohong dah harga itu juga faktor utama yang nentuin jadi beli apa kagak sebagai perbandingan nih sebelumnya kita juga doh kita juga udah pernah survei uh, survei perumahan di daerah tangsel dan harganya itu buat rumah dengan dua kamar udah tembus hampir delapan juta itu harga desember 2019 walaupun udah cocok sama rumah dan lokasi tapi kalau harganya udah beda kasta ya kagak bakalan jodoh kan jadinya <laughs> Dan setelah lewat 4 Purnama, pada bulan Mei 2020, ada yang rekomendasiin kawasan perumahan yang harganya cocok buat kaum milenials minim warisan, kayak gue gini. Setelah browsing-browsing, terus lihat IG dan situs-situs properti, barulah kita berangkat buat survei lokasi. kawasan atau lingkungan lingkungan di perumahan yang kita survei itu asri banget pohon-pohon rindang nggak bising sama sekali nggak ada suara-suara knalpot ataupun klakson-klakson angkot pokoknya hening bener-bener bikin rileks dan irama jantung itu bisa berdetak lebih pelan which is itu bagus untuk memperpanjang umur makanya kita mulai naruh hati di sini Terus jalanan depan rumah itu juga termasuknya luas. Bisa buat lewat dua mobil tanpa harus lepet spion. Dan plusnya lagi, kebetulan. Eh, bukan kebetulan ya, tapi emang udah takdir Allah ya. Kita tuh dapat unitnya tuh tipe rumah sudut. Wah, dalam hati Alhamdulillah. Harga terjangkau, dapat tanah lebih lebar, dan sudut lagi. Allahu Akbar. Karena perumahan ini gede banget, total tuh ada 8 klaster dan kawasannya juga udah jadi. Maksudnya itu ramai gitu. Banyak orang jualan atau aktivitas jual beli. Jadi buat memenuhi kebutuhan pokok kayak sandang, pangan itu easy banget sob. Keluar klaster dikit aja, tukang sayur, rumah makan, toko baju, bengkel sampai bimbel itu juga ada dan banyak banget pilihannya. Pasar modern sentralen, wah ini nggak semua perumahan bisa nyediain fasilitas kayak gini. Cuma developer berpengalaman aja yang berani bikin fasilitas pasar modern menurut gue ya. Bukan cuma pasar, di sini pun ada tempat wisatanya juga, yaitu Madagasar eh Madagasar Madagaskar Theme Park alias kolam renang. Lengkap kan? Pasar cek, stasiun cek, jalan tol cek, tempat hiburan cek. Tempat makan cek, tempat jajan cek, harga cek. <laughs> Wah, apalagi ya? Oh iya, yeah. ada minusnya juga. Minusnya itu adalah rumah yang kita beli masih inden, alias belum dibangun. <laughs> Nanti akan saya bikin juga deh video tentang pembangunan rumah kita. <laughs> Finally, thank you sobat semua yang udah dengerin curhatan tentang pilihan kita ambil rumah di daerah parung panjang. <laughs> Kalau ada yang mau ditanyain atau sharing juga tentang pengalaman yang sama, Tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!